Jerman tersingkir dari gelaran Piala Dunia Qatar 2022 lebih cepat setelah tidak mampu lolos dari grup E dengan hanya mengoleksi 4 poin. Kemenangan 4-2 atas Costa Rica di pertandingan terakhir fase gugur berujung sia-sia karena Jepang secara mengejutkan berhasil menundukkan Spanyol dengan skor 2-1. Dengan hasil tersebut, Jepang memastikan diri lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup, sementara Spanyol menyusul di peringkat kedua. Sebagai negara yang menyandang gelar juara dunia sebanyak empat kali, ditambah komposisi squad yang bisa dibilang bagus, Jerman seharusnya bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi melihat dua lawan mereka di Grup E, yaitu Jepang dan Costa Rica, harusnya Jerman bisa lolos dengan mudah, minimal sebagai runner-up grup. Lantas, apa yang salah dengan timnas Jerman kali ini? Ini dia ulasannya. finishing yang buruk sebenarnya permainan Jerman tidaklah begitu buruk mereka seringkali bisa membongkar pertahanan lawan namun selalu menemui jalan buntu saat harus menyelesaikan suatu peluang seperti di pertandingan pertama XG mereka mencapai 5,3 namun hanya bisa mencetak satu gol pertahanan rapuh dalam ajang ini kita juga diperlihatkan dengan rapuhnya pertahanan Jerman. Terlebih untuk posisi back tengah yang diisi oleh Antonio Rudiger dan Niklas Sule. Keduanya tak jarang melakukan kesalahan yang malah kerap menguntungkan lawan. Telat Panas Di babak fase grup Piala Dunia 2022 ini, Jerman selalu mengalami keadaan tertinggal. Anak asuhan si Flick baru merespon, jika keadaan tersebut terjadi, mereka seakan tak mampu mendominasi lawan sedari awal pertandingan. Kehilangan striker murni Pensiunnya Miroslav Kloss ternyata masih berpengaruh buat Jerman. Pada Piala Dunia 2018, mereka juga terseok-seok tanpa kehadirannya sebagai ujung tombak yang produktif. Kali ini mereka sebenarnya punya Niklas Fulker, namun ia malah tak pernah tampil menjadi starter... Walau berhasil membuktikan dengan dua gol yang dicetaknya, fokus yang terpecah. Ternyata aksi yang dilakukan di partai perdana saat melawan Jepang membuat fokus dari anak asuhan siflik ini terpecah. Ada gejolak yang muncul di internal tim antara pemain senior yang lebih pusing memikirkan aksi dan pemain muda yang ingin fokus ke pertandingan. Dan itu dia beberapa faktor yang menyebabkan Jerman tersingkir cepat dari piala dunia kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apa ada penangan lain? Silahkan tulis di komentar. It's is gonna be bite you.